Selamat malam Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Saya Mengharapkan sekali Kepada seluruh Sahabat Bahwa Mari kita Pelihara negeri ini Kita jaga negeri ini Dengan Pikiran yang sehat Hati yang bersih karena negeri ini dibangun dengan darah dan air mata serta nyawa. Maka dari itu mari kita sama-sama berpikir positif, berhati yang bersih agar negeri ini maju dan modern. Karena kita berharap pemimpin-pemimpin Jambi selalu pada saat yang kedatang akan selalu Mendoakan kita agar masyarakat penuh dengan dedikasi yang tinggi Kita negeri ini terhormat dan berharga di mata siapapun juga Demikian yang dapat saya sampaikan bahwa harapan kita ke depan adalah Kita memilih pemimpin yang baik, yang cinta rakyat, yang merakyat Yang memberikan solusi Terhadap apapun kebutuhan masyarakat Jambi Demikian yang bisa saya sampaikan pada saat ini Dan semoga saja masyarakat Jambi khususnya Indonesia pada umumnya Bisa tenang, bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara Terima kasih